Wow ada mainan teman-teman Wow Sepertinya ini mobil-mobilan teman-teman Wow Ayo kita kumpulkan teman-teman Nanti kita bersihkan ya Oke teman-teman Oke ini mobil apa ya Oke nanti saja kita kumpulkan dulu ya Wow Wow teman-teman kita bersihkan nanti ya. Wow. Wow. Wah, ada lagi teman-teman. Wah. -teman. Wow, teman-teman. Wow, Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow. Wah. Wah, di sini ada air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan ya teman-teman. Ah, ini mobil apa ya teman-teman? Mobil-mobilan apa ini? Wow. Wow, mobil balap teman-teman. Wow, mobil balap. Kita taruh dulu ya. Ambil lagi. wow bus pariwisata teman-teman wow tapi lagi ya wow wow bus teman-teman tayo, tayo wow wow mobil-mobilan teman-teman kita bersihkan ya Wow Bus pariwisata lagi teman-teman Wah wow, kita bersihkan Wow Masih ada dua teman-teman Wow Wow Tani teman-teman Wow Sahabatnya Tayo ini teman-teman Tinggal satu teman-teman Wow kita bersihkan Wow, ini gani, teman-teman. Wow, -teman. oh, masih sahabatnya Tayo. Wow, okay. oke, teman-teman, kita masukkan ya. Yang ini adalah mobil bus pariwisata. Mobil Tayo, bus Tayo. Mobil balap, bus pariwisata. Lani. Dan ini. Gani oke teman-teman Terima kasih Jangan lupa subscribe ya